Yumas. Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 kemarin Diadakan sembahyang bakjang untuk memperingati tradisi pehcun Pehcun di kalangan Tionghoa Indonesia adalah salah satu festival penting dalam kebudayaan dan sejarah Tiongkok Pehcun berasal dari bahasa Hokian yang bermakna mendayung perahu naga Festival ini dirayangkan setiap tahunnya pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek dan telah berusia 2300-an tahun dihitung dari masa dinasti Zhou. Dari catatan sejarah dan cerita turun-temurun dalam masyarakat Tiongkok, asal-usul festival ini salah satunya dirangkum dari kisah Kuyuan. 339 sebelum Masehi sampai 277 sebelum Masehi adalah seorang Perdana Menteri Negara Chu, Hanzi Ia adalah seorang pejabat berbakat dan setia pada negaranya Banyak memberikan ide untuk memajukan negara Chu bersatu dengan negara Ki untuk memerangi negara Ki Namun saya, ia dikritik oleh keluarga raja yang tidak senang padanya yang berakhir pada pengusirannya dari ibu kota Negara Ia yang sedih karena kecemasannya akan masa depan Negara Chu kemudian bunuh diri dengan melompat ke Sungai Miluo. Menurut legenda, ia melompat ke sungai pada tanggal 5 bulan 5. Rakyat yang merasa sedih kemudian mencari-cari jenazah sang menteri di sungai tersebut. Mereka lalu melemparkan nasi dan makanan lain ke dalam sungai dengan maksud agar ikan dan udang dalam sungai tidak mengganggu jenazah sang menteri. Kemudian untuk menghindari makanan tersebut dari naga dalam sungai, maka mereka membungkusnya dengan dedaunan yang kita kenal sekarang sebagai bangjang. Para nelayan yang mencari-cari jenazah sang menteri dengan berperahu Akhirnya menjadi cikal bakal dari perlombaan perahu naga seriap tahunnya Di kelenteng Boentek Biyo Banyumas sendiri Karena di masa pandemi cuma dilaksanakan kegiatan sembahyang oleh beberapa orang Guna memperingati pehcun supaya budaya dan tradisi ini tetap lestari